Assalamualaikum, apa khabar semua? Ok, terima kasih Wazi dari Faham Dia tanya soalan Ada ada cara nak buat copywriting Dan CTA Untuk tarik orang pergi ke website dia Sebab dia malas nak reply whatsapp lah malah nak Malas nak balas-balas whatsapp Ada cara, basically ada banyak cara Dan share ni ada Sini tak tahu asin nak share je, cuma asin terus cakap boleh lewat tu kan? ok, so, website ada dua jeniah satu e-commerce, basically dekat website kita sendiri tu dah ada payment away, kita boleh buat permayaran terus kat website kita tu satu lah kedua kalau kita guna on-pay, sebab kat on-pay pun kita boleh ada dapat satu landing page dan kita orang baca copywriting kita and then sebab pembayaran tu pun boleh juga. So tak ni. Yasin tak tahu lah, Wazi punya website je nah tak kisah. Cuma soalan kita balik pada soalan dia. Ada ada cara nak ala-ala CTA ataupun copywriting nak tarik orang pergi ke website. tu yang first dia. Macam mana nak tarik orang pergi ke website. So basically Tarik orang pergi ke website tak ada masalah Dia macam-macam boleh -macam guna, nak guna Grafik boleh, nak guna engagement boleh Nak guna conversion boleh, first kita kena tahu Apa, -apa bajet kita, apa kita punya matlamat First, first Untuk tarik orang ke website Dia bukan, dia dia Nak kata susah, bukan susah Dia, dia senang, cuma kita nak tahu First, nak tarik orang bagi orang Stok, orang tengok iklan kita dah stok itu first. Ada ada stopper dalam decline kita. Basically, headline dengan gambar dengan ataupun video, visual kita tu dapat. Bila orang scroll, shh, stop. tu satu. Bila dah dapat stop, kita pin point nombor dua, yaitu eh, copywriting lah tau. Copywriting pula. Kalau tanya si, personally, kita letak link website kita pun dah cukup. Kita cakap sikit-sikit ya, -sikit eh, contohnya. Ok, nak tahu dah tiga tips untuk membuat FBX dengan mudah, cepat dan senang tanpa uh, dah bawah 10 minit. So, kita share Point satu, point dua. Poin nombor tiga, nak tengok poin nombor tiga, tengok dekat website kita. Tu pun boleh juga. Kita bagi link. Nak tengok kan? Tengok kat link ni. Cepat. Ha, apa ha, Tingkat kat basan keladik, apa-apa lah. So, benda ke situ. Dalam comparating, kita habang. Satu, dua, tiga, tengok kat website. Tu pun salah satu. Tapi ada banyak cara lagi lah. Ya. Cuma eh, apa presensia ni, yang praktika dan senang tu nak tarik orang pergi ke website kita. Ha. So, untuk ayat panjang-panjang, nak melentok, meleleh ayat yang bagi lembut hati orang, emosi pun semua tu, punya hantu dekat website lah. Ataupun dekat payment, ataupun dekat phone lah. Kat situ lah buat ayat, ayat panik, atau orang bayar. Itu saja kot Itu saja kot dapat Yasin. Hopefully, dapat menjawab persoalan wazir dari bahang. dan terima kasih. Dan kepada siapa yang nak tanya lagi soalan, boleh isi google form kat bawah ni ataupun leaving kat dah ni. Eh Nabi to subscribe. Bye, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.